Hai,みなさん。Kang so. Hai, Untuk video kali ini bersama saya Imam Des dan rekan saya Wisnu Des. Hai. untuk kali ini kita akan membahas tentang uh, obong masuri festival obong ya itu Jepang. ya nah tuh festival obong itu sebenarnya apa sih ya untuk festival obong ini adalah uh, serangkaian upacara dan tradisi di Jepang hmm. untuk merayakan kedatangan arwah para leluhurnya oh jadi itu itu penyambutan itu ya arwah-arwah yang ya udah yang udah meninggal hmm. nah itu setiap Musim panas, uh, tepatnya itu tanggal 15 Juli, itu uh, apa ya? Dan untuk obong Mansuri sendiri ini masih berkaitan dengan upacara uh, negara -negara. Oh, itu Iya Dan apa ya? <tuh> obong Mansuri ini juga berbentuk seperti apa ya? di Indonesia, kalau khususnya di Jawa itu ada kan tradisi penyadran itu ya, ya penyadran Oh iya, penyadran Penyaturan. itu kayak sama sih sebenarnya itu itu juga kayak kita mengenang arwah orang saya juga pernah baca juga itu apa namanya itu solusinya obong itu sendiri ya hmm. itu kan itu kan berkaitan sama agama spiritual agama buddha ya nah dulu itu katanya itu ada seorang pertapa buddha gitu kan dia itu pertapa mah terus di dalam pertapaannya itu dia itu melihat ibunya yang mudah meninggal oh ibunya yang mudah meninggal itu ada di neraka ya. terus katanya waktu dia melihat itu setiap ibunya apa namanya itu mau makan hmm. itu mau makan itu makanannya berubah jadi api oh dan itu katanya ibunya itu tersiksa di neraka hmm. nah terus pertamanya ini yang menganut agama buddha ini kan minta apa namanya itu minta tolong Pertama, sama kami, kami sama ya, rapa kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya di, di buddha itulah buat untuk menyelamatin ibunya ini hmm. nah terus dari budanya itu sendiri itu masih apa namanya itu kamu itu harus bikin kayak semacam apa namanya itu kayak kayak ada ya sesaji. Sesaji atau persembahan gitu loh okay. mungkin untuk ya untuk apa namanya itu untuk ibunya juga mm -hmm. untuk para rawa yang udah itu <coughs> nah terus akhirnya di waktu apa akhir pertapaannya itu mm -hmm. dia tuh itu apa namanya bikin apa namanya tadi sesaji-sesaji itu dia. Mm -hmm. Nah terus akhirnya ibunya itu di apa dikirim kembali itu ke gitu, ke dunianya manusia ini mm -hmm. buat untuk sekedar menikmati makanannya Mereka itu. Bener. Nah di waktu ibu apa ibunya itu berhasil diselamatkan sama tadi yang pertama tadi dia itu terus nari nari waktu itu pertamanya itu mbak Christina itu dikenal dengan obong baduri baduri ya. itu ya, ya, nah, ya. dari itu juga itu. untuk apa sesajenya sendiri itu uh, sepengetahuan saya itu ada itu ya apa kayak apa yang timun sama terong ya terong ya, ya begitu dijadikan alat transportasi ya. hmm. kayak sedinis kuda dan sapi orang Jepang itu meyakini alat transportasi itu berupa timun sama terong yang diberi sumbit empat itu untuk kaki-kaki oh jadi itu timun sama terong itu dikasih itu ya sumpit itu ya, ya. Hmm. kayak kuda dan sapi gitu untuk terong sendiri ini apa kayak berbentuk ya dibayarkan seperti sapi lah Terang itu sapi ya gitu. alat transportasi yang berupa apa ya, berwujud sapi terus kalau timunnya kalau timun itu uh, diibaratkan uh, transportasinya berbentuk hewan kuda kuda ya. ya kuda nah itu apa? <coughs> untuk sapi sama kuda itu maksudnya apa sih kegunaannya apa itu diartikan ya, sapi sama kuda itu oke untuk filosofinya hmm. sapi sama kuda itu di Jepang itu uh, apa berkeyakinan uh, bahwa kuda itu untuk menjemput, menjemput arwah yang sudah meninggal hmm. kenapa pakai kenapa kuda? karena untuk supaya cepat-cepat biar cepat uh, oh, sampai ke rumah oh, gitu. oh iya, soalnya kuda kan cepat ya? meladihnya hmm, kan cepat terus gitu, kalau, gitu, untuk gitu, sapinya, <coughs> sapinya itu? nah untuk sapinya sendiri itu uh, untuk mengantarkan pulang ke arwah eh mengantarkan pulang ke alamnya gitu oh. karena untuk sapi sendiri kan jalannya lambat ya mungkin pulangnya itu nggak boleh cepet-cepet oh biar pulangnya nggak cepet-cepet ya, gitu ya itu untuk filosofi hmm. itu sendiri itu okay. maknanya dari timun dan terong, sapi dan guda itu ya hmm. ini memang ya, katanya itu kalau apa namanya itu waktu kedatangannya itu juga ada ini apa ini mukai di nah untuk mukai sendiri di itu mukai dari kata yang hmm. buat nah, Api. itu dari kata api kan. Uh -huh. Nah itu biasanya uh, menyalakan api itu di depan rumah. Oh itu untuk untuk api itu, penjemputan gitu uh, ya. Untuk penuntunan lah. Oh biaya supaya nggak uh, supaya... salah alamat. Nggak salah alamat enggak ya. Uh, mungkin, ya. Seri, ya gitu. hmm. karena <coughs> ya mungkin kan percayaan orang, orang Jepang sendiri kan diberi apa? kayak mukai bi itu untuk tanda mungkin ya tanda untuk uh, apa pulang ke rumahnya, bagi ya. para leluhurnya, leluhurnya itu ya. meninggal. Ya. Hmm. Terus untuk kepulangannya juga dikasih juga? Ya nah, untuk kepulangannya itu dikasih juga. Itu <coughs> okuri okuri bi. Untuk okuri bi ini kan diambil dengan kata okuri itu Okuru uh, Okuru itu apa? Hmm antar gitu, ya. kan? sendiri kan juga dari kata api Tadi Tadi ya, itu versinya masing-masing itu biasanya di atas bukit atau di atas gunung hmm. itu orang Jepang itu membuat kayak jenis api atau lilin atau sebagainya hmm. itu eh, membuat kanji itu ada tiga kanji kalau nggak salah hmm. yang pertama itu kanji dai yang seperti Osaka itu ya nah yang kedua itu kanji api api sendiri, hmm. k atau heat yang, yeah. yang ketiga itu tori yang kayak gerbang mm. gitu loh. Wheel itu loh, will itu will, benar seperti itu. dan, dan itu, itu nyalanya di ya, mana itu? itu biasanya nyalanya di dia. malam hari karena mungkin itu kepercayaan orang Jepang sendiri itu arwah itu uh, ulangnya itu pada waktu malam hari hmm. seperti itu berarti itu apinya disusun atau dibentuk se seperti kanji itu yeah. tadi ya, ya, di ya, kita ya kita disusun ya. atau dibentuk sedemikian luar menyerupai kanji dai, terus hi, api, dan itu kori, apa, terbang di depan seperti itu saya juga pernah lihat itu di gunung-gunung itu juga hmm. ada ah, panceran iya. cahaya api gitu, ya, dan itu bentuk bentuk. bentuknya itu banyak kan yang dilihat itu itu ya kayak kanjivesake hmm. nih, tahu habis ini selain tadi kan untuk mukaibi sama apa itu, hmm. itu kan paketnya pakai api ya? ya? Nah ini juga ada lagi nih tradisi pakai penjemputan atau apa <tuh> itu uh, mengantarkan tapi bukan pakai api tapi pakai mobil? Oh, pakainya nah, ya nah kalau api kan jelas pakai api itu kan nah itu pakainya labio. Nah, untuk apa untuk penjemputannya itu biasanya orang Jepang itu dipercayai memasang lampir atau menghancurkan lampir di apa iya, di itu, depan rumah iya, iya. rumah atau di pinggir rumah itu juga sama sih sebagai sirusi atau tanda untuk uh, kepulangan arwah tersebut dan ada lagi juga yang untuk uh, me apa, mengantarkan pulang arwahnya itu juga pakai lampion juga mm -hmm. nah tapi lampion ini biasanya itu di itu apa Arun. di Arun. Mm, itu iya. biasanya berbentuk kalau yang mm. saya tahu sih berbentuk kotak terus di atas kayak kapal kecil gitu oh, iya. mm, itu cuma yang nggak tahu bacaannya apa nggak tahu saya. Cuma, pokoknya dilarungin oh, ya, ya, ya, gitu ya Kanterin ya Danau, newat sungai atau, Danau atau apa gitu. Terus, apa lagi Nah, masih di ini ini uh, mm -hmm. Dan orang Jepang Kebanyakan orang Jepang itu juga percaya i, Ini ada juga tradisi Untuk menolong setan kelaparan Nah, atau Bisa apa disebut juga Gaki, gaki ini setan yang kelaparan untuk apa membantu atau menolong setan yang keluaran ini biasanya orang Jepang itu mempersembahkan atau menyajikan oh. itu namanya kaki dan oh. ya, mungkin ya apa, seperti yang tadi makanan dan yeah. sebagainya tadi ya. Nah ini juga selain untuk menolong si kaki atau setan yang keluaran, ya. juga mendoakan uh, arwah, arwah yang arwah-arwah yang meninggal karena Mungkin tidak wajar kali ya di pinggir jalan gitu. Oh, contohnya saya pernah kecelakaan, monitor hmm, gitu pernah kecelakaanan iya. bisa terus tabrak lari atau bunuh diri dan sebagainya. Gitu. Biar supaya nggak jadi orang penasaran hmm. itu mungkin mendoakan uh, arwah yang penasaran atau mendoakan oh arwah yang lapar untuk gitu. hmm. menolong arwah yang lapar ini. Hmm. Itu per peraruhan ya. hmm, yang namanya kalau umum itu namanya peraruhan <laughs> Kita ke acara puncak-puncaknya di obong. Apa itu? Itu biasanya pas di puncaknya itu ada istilah obong odori. Obong odori. Oke. Okay. Obong odori ini biasa dilakukan di apa? Di malam hari. ini Ya mungkin di apa? pertengahan malam. Itu pas terang-terangnya rembulan atau apa kayak bulan purnama gitu ya? Lama itu ya pas jatuhnya tanggal 15 atau tanggal 16 Juli oh. itu sampai larut malam nah ini konon uh, katanya uh, apa itu uh, Odori ini itu uh, kayak menirukan arwah-arwah yang gembira karena arwah tersebut sudah apa keluar dari kekejaman neraka nih. Oh. Itu nari-nari gitu ya? Nah, Kayak nah, si, nah. Tadi ya gitu ya. yang pertama tadi hmm. yang mana? dari itu ya? Misalnya oh, nanya terbebas terjadi apa aja? Ini belum tahu jadinya? Turun-turun ya. ini jadi gitu ya? Hmm. Jadi tradisi yang kita lihat di Bongodori itu ya? Iya. Nah ini biasanya itu dilakukan di kuil Buddha atau biasanya disebut Shinto gitu ya? Oh. Nah, untuk dulunya, tapi untuk sekarang sih uh, zaman modern, kayaknya bisa dilakukan di mana-mana sih. Hmm. Yang seperti ya. saya tahu kok. Hmm. Kalau untuk zaman dulu sih masih di, di kuil kan? Ayo, di Sintu, dan sebagainya oke untuk <tuh> tentang obeng oh, begitu kita sudah akhirnya ya buat ya. like. yang belum subscribe kayaknya ya? kita ingatkan lagi untuk subscribe nah, subscribe itu gratis mah benar saja cuma apa cuma luang, kan <tuh> <Hihir>. nah. <tuh> oke <tuh> yang belum like juga saya aturkan atau saya sarankan like ya nah di share ya teman-teman Ibu bapak pak di ya, semuanya semuanya anak-anak adik dan saudara kandung saudara perguruan dan saudara peranak saudara tiri saudara diri, saudara, diri, saudara, diri. saudara saudara ketemu di jalan oke, udah semuanya daerah gede oke nah kita dan jangan lupa untuk video-video kita selanjutnya masih di September ya kita masih membahas tentang mistis yang ada di Jepang atau orang-orang horor aja. jadi tinggal minggu terakhir yang mungkin yang bisa Oke. Minggu terakhir Oktober, Oktober Nah mungkin <toktobel> nah, iya. kita... cukup sekian ya. ya. Oke. <tok> nah, kita akan ketemu lagi tepatnya pada hari Kamis dan juga hari Sabtu okay. jam 6 sore hanya di GSI Gedalo Selalu.